Lindong perlahan berjalan ke menara batu dengan lembut. Setelah mengalami kegelapan sesaat, penglihatannya cerah tiba-tiba. Sebuah aula batu besar tak berujung muncul di garis pandang lindong. Paula dipenuhi dengan aura kedekatan. Cahaya lembut berkelap-kelip seperti roh yang melayang-layang di sekitarnya. Paula batu itu sangat unik dan tidak mengandung rak buku. Sebagai gantinya, itu diisi dengan tablet batu yang ukurannya berbeda. Setiap tablet batu dikelilingi oleh cahaya redup. Lindong berdiri di pintu utama dan melihat jumlah tablet batu seni bela diri yang sepertinya tak ada habisnya. Segera setelah itu, dia tidak bisa menahan nafas. Ini adalah kekuatan sekte super. Jumlah seni bela diri di sini benar-benar mengerikan. Di aula batu, orang bisa melihat beberapa sosok yang berdiri dengan kokoh sambil menatap tablet batu di depan mereka dengan ekspresi yang sangat fokus. Ada juga beberapa orang yang duduk bersila di lantai dengan mata terpaku pada loh batu. Orang-orang ini sepertinya asyik dengan dunia seni bela diri. Lindong melangkah maju dengan ringan. Dia memperlambat langkahnya dan berjalan diam-diam melalui aula yang dipenuhi dengan tablet batu seni bela diri. Pada saat yang sama, tatapannya terus-menerus menyapu tablet batu itu. Tablet itu menggambarkan deretan seni bela diri yang mempesona. Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi. Raging Bull Power Skill Seni bela diri manifestasi tingkat tinggi Swimming Dragon Step Seni bela diri manifestasi tingkat rendah Teknik pisau naga air Lindung mulai pusing setelah menyapu tablet batu Banyaknya seni bela diri mengaburkan visinya Jelas, jumlah seni bela diri yang terkandung di aula ini telah mencapai jumlah yang mengerikan Jika salah satu dari seni bela diri ini ditempatkan di Kekaisaran Yan Besar itu pasti akan menyebabkan pembantaian. Namun, di tempat ini, seni bela diri ini ditempatkan di mana-mana untuk dipelajari para murid. Berapa lama untuk menemukan yang satu, saat mata lindung menyapu banyak tablet batu, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia memeriksa tablet batu ini satu persatu, dia tidak akan menyelesaikan prosesnya bahkan jika dia menghabiskan waktu berhari-hari. Mari kita periksa batu desolate dulu. Lindung mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman aula. Segera setelah itu, dia mempercepat langkahnya dan berjalan melewati tablet batu satu per satu. Setelah sekitar 10 menit, dia tiba-tiba berhenti. Dia sedikit heran ketika dia melihat arah di depannya. Beberapa ratus kaki di depan, ada platform besar, sebuah batu kelabu raksasa yang tingginya kira-kira beberapa ratus kaki. Diam-diam berdiri tinggi dan tegak di tengah peron. Batu besar itu berbentuk bola dan seluruh tubuhnya berwarna abu-abu gelap. Tampaknya tertutup lumut juga, secara tidak jelas. Orang bisa melihat beberapa retakan halus di tubuhnya. Gelombang energi yang tak terlukiskan terus-menerus memancar dari batu besar. Sementara lindung berdiri di kejauhan darinya. Gelombang energi datang dan bertabrakan dengannya. Pada saat itu, Tubuhnya menggigil dan bahkan pikirannya sedikit terpesona olehnya. Lindong merasa seolah-olah dia ditempatkan di tanah sunyi kuno. Di mana langit dan bumi dipenuhi dengan kekosongan yang suram. Perasaan sunyi meliputi pikirannya. Bahkan kekuatan Yuan di tubuhnya merasakan efek korosif dari kehancuran. Menyalurkan melalui tubuhnya lebih lambat dan lebih lambat. Hah! Lindong menghirup udara. Pandangan serius menyapu matanya. Gelombang energi itu pastilah. Desolate Force, yang dibicarakan Wu Namun, Desolate Force yang dipancarkan dari batu besar ini berkali-kali lebih kuat daripada Tong Chuan. Jadi ini adalah batu sepi. Lin Dong bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling platform. Di sekitar batu sepi, ada banyak murid yang bermeditasi diam-diam. Jejak, Desolate Force yang dirilis oleh Desolate stone diserap oleh para murid ini. Lindong menghela nafas dan melangkah maju. Beberapa murid di sekitar batu sepi mendengar langkah kakinya dan berbalik. Ekspresi terkejut melintas di mata mereka. Rupanya, mereka mengenali Lindong. Namun, Lindong mengabaikan pandangan mereka dan terus berjalan di atas platform. Kemudian, dia berhenti di depan sebuah tablet batu berwarna abu-abu. Di tablet batu, ada beberapa karakter kuno, Desolate Force. Dua kata kuno muncul di depan mata Lindong, membuat sudut matanya berkedut. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke bawah dan melanjutkan membaca sisa kata-kata di tablet batu. Saat tatapan Lindong bergeser ke bawah, ekspresi heran perlahan-lahan terbentuk di wajahnya. Itu karena dia menemukan bahwa yang disebut, Desolate Force, bukanlah semacam energi murni. Sebenarnya, itu semacam teknik. Ini benar-benar menyimpang dari harapannya. Deskripsi pada tablet batu mencatat teknik untuk berlatih, Desolate Force. Dan di akhir deskripsi, Lindong melihat nama asli dari skill ini, The Desolation Skill. Apa yang disebut Desolate Force harus menjadi jenis energi yang diperoleh seseorang setelah melatih keterampilan ini. Sebuah pemikiran muncul di benak Lindong. Dia bisa merasakan potensi. Keterampilan menghancurkan. Selain itu, Desolate Force, yang bisa didapatkan seseorang dengan melatih keterampilan ini juga cukup kuat. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Tong Chuan, jika bukan karena fakta bahwa ia memiliki simbol leluhur yang menelan, ia pasti akan dimasukkan ke dalam kondisi sedih oleh Desolate Force, yang dipenuhi dengan kekuatan korosif. Tablet batu mencatat teknik terperinci untuk mempraktikkan. Keterampilan menghancurkan. Menurut deskripsi, keterampilan desolation dibagi menjadi 10 tingkatan. Itu adalah keterampilan yang harus dipraktikkan oleh para murid langsung dari Aula Desolate. Teknik untuk melatih keterampilan ini agak unik. Seseorang harus memulai dengan menyerap Desolate Force dari batu Desolate terlebih dahulu. Dari sana, dia harus membentuk Desolate Force di tubuhnya dan menggunakan Yuan Power untuk memelihara bibit ini. Saat bibit tumbuh, kekuatan desolate yang dia miliki akan menjadi semakin kuat. Dengan kata lain, jika seseorang ingin mempraktikkan keterampilan ini, dia harus bergantung pada batu sepi. Kalau tidak, bahkan jika seseorang tahu teknik untuk mempraktikkan keterampilan ini, dia tidak akan bisa benar-benar berhasil melakukannya. Memang ada sesuatu yang unik tentang itu. Mata lindung berkedip, sekali lagi. Ia mencoba memahami semua informasi yang tertulis di tablet batu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan menatap batu desolate yang kolosal di depannya. Melihat batu sunyi dari kejauhan, orang bisa merasakan kuno itu. Banyaknya tanda pada permukaan batu disebabkan oleh proses penuaan. Jelas, artefak ini pasti sudah ada sejak lama. Beberapa ratus kaki jauhnya dari batu desolate. Ada beberapa platform batu yang hanya memiliki ruang yang cukup untuk satu orang untuk duduk. Peron batu ini dipenuhi dengan murid-murid Desolate Hall, yang menyerap jejak Desolate Force yang dipancarkan oleh batu Desolate. The Desolate Force tampaknya memiliki kekuatan korosif yang sangat kuat. Lindung menemukan saat dia semakin dekat dengan batu Desolate. Desolate Force yang berputar di sekitar daerah itu sangat kuat dan para murid di sekitarnya tidak berani mendekatinya. Mereka duduk beberapa ratus kaki jauhnya dan menyerap kekuatan desolate yang mengalir keluar dari batu desolate. Adegan ini menempatkan Lindong dalam pemikiran yang mendalam. Dia melihat tanah di sekitar batu desolate. Dari apa yang dilihatnya, tanah mengering dan pecah, memberi kesan tanah tandus. Aku melihat Lindong bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Setelah itu, senyum tipis muncul di wajahnya. Teknik mempraktekkan desolation skill mulai mengalir dalam benaknya sekali lagi. Setelah sedikit ragu, dia mengambil langkah kuat ke depan dan berjalan menuju batu sepi. Lindong dengan cepat melompati para murid. Kemudian, dia terus berjalan ke depan tanpa berhenti. Tindakannya dengan cepat menyebabkan keributan di lingkungan yang sunyi. Banyak murid yang bermeditasi melebarkan mata mereka dengan heran dan menatap Lindong. Lindong Jangan terlalu dekat dengan batu sepi. Jika tidak, kamu akan dikorosi oleh Desolate Force sampai kekuatan hidup kamu benar-benar habis. Salah satu murid tidak bisa membantu, tetapi berteriak pada Lindong: "Terima kasih atas pengingatnya!" Lindong menoleh dan tersenyum pada murid itu, namun dia tidak berhenti di jalurnya. Meskipun kekuatan Desolate kuat, tubuhnya memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat dan menakutkan pada saat ini. Para murid sekitarnya melebarkan mata mereka dan mengerutkan bibir mereka dengan erat sambil melihat Lindong, yang sedang berjalan ke arah batu sepi. Tinju di lengan baju mereka mengepal erat. Mereka jelas tahu betapa mematikannya kekuatan desolate di sekitar batu desolate. Gedebuk, suara langkah kaki dong, -dong adalah satu-satunya suara yang bisa didengar di seluruh platform. Detak jantung semua orang berdetak mengikuti langkah kaki Lindong. Semakin cepat. Ketika keheningan menyapu platform, seorang lelaki tua berpakaian abu-abu berjalan keluar dari balik tablet batu yang tidak jauh. Dia mengangkat kepalanya sementara matanya yang kurang pupil, berwarna abu terpaku pada lindong. Setelah itu, ekspresi sedikit terkejut muncul di wajahnya yang sudah tua dan keriput. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal.